Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat sore Selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesenangan kalian Diva TV yang akan mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti Gejora dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini, Bang Imin akan memberikan vitamin-vitamin bahagia para sahabat, ya langsung dari dalam kesayangan Gagabar pertama kita lihat juga para sahabat, ya ada sebuah info nih Untuk kita semua warga Konoha, karena ada vlog terbaru di channel YouTube-nya Bang Aufdal Yusman, ini kolaborasi bersama Papa Bilar ya, masih ada lanjutan nih ketika kolaborasi bersama Rizky Bilar ini seru banget karena ada sebuah penyampaian juga nih dari seorang Rizky Bilar untuk tentu orang-orang yang selalu memfitnah yang selalu menjatuhkan Leslar persahabat ya tetapi di sini kita mendapatkan penyemangat langsung dari seorang Rizky Bilar yang pada suka komen negatif dan hujatan tanpa disadari dan transfer pahala hal yang dihujat sedang santai ini bersabat ya, Alhamdulillah Leslar tentunya menikmati pahala yang sedang diberikan bersabat ya, oleh orang-orang netizen yang selalu nyinyir kepada Lesti dan Rizky Bilar Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sendal putih Hanskor Bilar Perhatikan juga di sebuah kalimat kemsen yang dituliskan yang pada suka komen negatif dan hujat orang tanpa disadari dan transfer pahala padahal yang dihujat sedang santai ketawa-tawa bahagia nggak peduliin yang mereka tulis kal miris pahala masih pada dikit malah ditransferin katanya itu masya Allah banget ya ini kalimat kata luar biasa juga mengingatkan untuk kita semua agar bersosial media dengan baik apalagi berkomentar yang tidak baik kita hindari Mudah-mudahan kita semua selalu positif, selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan Bunda Lesti dan Papa Rizky Pilar. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak respon juga yang diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun Surya Aprilia, mengatakan di kolom komentar, mau menjatuhkan orang, tapi malah diri sendiri yang jatuh ke lubang dosa, Persahabat ya Jangan sampai kita berkomentar yang negatif Yang tidak baik Kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun Instagram Bungan Skorshiva34 mengatakan Masya Allah ya mereka bahagia dengan kehidupannya Ditambah dapat transferan pahala dari yang menghujat dan memfitnah mereka Tuh. Alhamdulillah Leslar mendapatkan pahala dari orang-orang yang selalu menghujat, yang selalu memfitnah Lesti dan Bilar Dan kita lihat juga persahabat keunggihan berikutnya Karena kita dikasih vitamin bahagia juga nih Karena hari ini kedatangan tamu spesial Andretta Wulani dan kita lihat persahabatnya bakal ada keseruan, bakal ada vlog terbaru juga pastinya, Masya Allah mudah-mudahan, ada kejutan baik kejutan bahagia yang kita dapatkan dari tim Leslar Entertainment dan untuk berikutnya, vitamin yang paling ditunggu oleh warga Konoha, yakni menunggu-nunggu kabar Bunda Lesti, ya perhatikan di unggahan terbaru Bunda Lesti. Ini mengunggah sebuah postingan foto cute bareng suami tercinta, Rizky bilar, duh, kapelan ya, masya Allah, luar biasa. Dan kita lihat per sahabat, ada sebuah kalimat kenceng juga yang dituliskan oleh Bunda Lesti. Love lunch aku ke Lesti itu suka kasih gift untuk menunjukkan cinta Nah, mumpung mau Valentine aku kasih gift set Tuh persahabat ya yang cantik ini Masya Allah Walaupun lewat jalur iklan kita merasa bahagia Alhamdulillah Penyemangat banget untuk warga Konoha Mudah-mudahan kita semua sebagai fans sejati tetap kompak Dan tetap solid untuk mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar di komentar pun banyak sekali tanggapan, banyak respon juga yang diberikan oleh para sahabat. Iya, nih dari akun Siti Liza ikut berkomentar. Always happy ayah kalian tuh, masya allah banget ya, alhamdulillah kita aminkan ya doa baik dari orang-orang terdekat, bunda Lesti dan Papa Bilar. Ada juga komentar lain dari akun Pak Ferry Fernandez Terima kasih kalau Asti sudah memilih si Cendol sebagai minuman favorit keluarga. Duh, ini melenceng banget ya. Ini cute banget, Pak Ferry. Masya Allah, makasih untuk dukungannya. Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari Sandy Purnama Sari nih. Ikut juga berkomentar, lovebird katanya tuh masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan. Yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti dan Bilar dan kita. Masih menunggu kejutan baik berikutnya. Jangan kemana-mana, total stay tune di pantingin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terbaru.